Nah, mampir, ngombe, okay, teman-teman, yang pingin jalan bantul ya. Nah, pulang mancing. Fisik, karena kita di pinggir jalan raya ini ya yang mau mampir yang lagi mampir yang ringan boleh ngombe bar mancing ngelah dapat endingnya makan, dapat endingnya ke mengambilan gambar itu dari belakang lebih deketnya ternyata, bro dari yang deket ada tubuhnya itu tempatnya lebih dekat ini udah habis makan durian yang Ya, terima kasih ya sudah mampir ya. Salam sehat sukses buat terus ya dan apa semuanya yang sudah hadir ya, terima kasih ya. Buat kabar dia lancar ya Blitar sudah mampir di Cak ceritanya pulang mancing haus ya mampir di dulu minum untuk kenyangan habis makan durian ya. ya, terima kasih ya buat simbolnya kawan saya lancar saya beritar, ya. sudah mau mampir ke tempat tempat penasaran ini juaranya berisik sekali ya karena di pimpin ke lantai ya, ini. Mungkin nanti kalau sudah minum kita pergi dalam mobil ya, agak tenang ya <susuruh> akan dihatikan masih menginap di sana. Tapi audionya terlalu kencang volumenya. Panji TV 3 ya semat malam Mas Bro hadir nyimak like dua Oke terima kasih ya buat Panji TV 2 sudah menyempatkan hadir di Jakarta penasaran ya di pulang mancing mampir cari minum ya karena ada hujan nih ya. karena ada hujan tadi nah, mampir minum dulu. ngambil mobil ya, untuk perjalanan sampai rumah. posisi masih di Jalan Bantul ya. teman-teman, ya tapi ini karena kekenyangan ya tadi habis makan kemudian, jadi kita nggak makan. ada sate telur ada sate isis banyak sekali iya. ada sate keong di di depan sana itu saya kasih jaket ya, buat mandi di ya. Oke okay, ya, terima kasih buat penegakan latihan sudah menempatkan akhir kita penasaran. Ya, kita bisa diminum kehausan bulan mancing ini, Pak. De. Sudah menurunkan pintu gerbangnya, ya. Langsung ada di kunjungi, ya. <tik> Oke, okay, ya, buat lagi sisi tiga yang sudah panji dv3 ya Selamat malam, ya. Selamat malam juga, ya. Saya heran, jaket ya, biar beragam. Ya, jadi kasihnya sedikit, oh, tapi belum keren. Ini peri ini nggak bisa di klik, ya. buat mohon maaf nih tidak sudah, bisa sudah, oh bisa ya sekarang ternyata sudah bisa saya kasih jaket ya buat buang kerek nutri terima kasih sudah mampir ke tempat dan ya ini karena saya menggunakan kibot yang di ada ya teman-teman jadi kalau dibuat ngegot ke, ke, ke muka itu terlalu dekat ya karena kebawa kibot yang biasanya itu karena kita tadi habis mancing ya habis ngeblok mancing I don't know. Raya teman-teman. Driver ya silakan ya sudah saya dirukan ya. ya kita udah otw pulang ya. buat buatkan mas Lok ya saya kasih caket dulu ya terima kasih sudah mampir di cah penasaran ya udah ketan Sudah ku tempel bang oh, ya, Oke okay. terima kasih atas jempolnya ya Terima kasih sekali Sudah menempelkan jempolnya ya mau siapa sapa ya buat teman-teman yang sudah mampir ya ada lancar ya, besar ya, di atas juga Terus ada panji di bidiga, ada les dan bongkrek misteri ya dan tim samad vlog deh, terima kasih sudah Mampir di tempatnya Cah Penasaran Yang selalu mencupot Cah Penasaran ya Karena tempat kalian Cah Penasaran pun Bisa apa ya Karena support kalian lah yang Bisa membantu ya tujuh 77 Mampir ngombe Iya ini ya Ceritanya itu tadi pulang mancing, Kang Argo ya tadi ada lihat durian mampir makan durian terus haus Ya kita ke ini kan lap ya yes. Jadi, judulnya mampir ngombe sambil minum yes. keringan tadi ya ini perjalanan mau pulang ceritanya begitu Kang Argo ini posisi masih di jalan bantul ya Hai, harga baru dikit. Ini menyapa tim sama semacam malam dalam tanda tun. Hai, harga baru untuk juga menyapa bongkrek misteri. Salam santun ya. Gak lama ya lampu merahnya. Oke, langsung video ya. kita gas lagi berangkat. Gas kan lumayan padat juga, teman-teman. Di sini jalan Bantul masih padat merayap. Hargo arum begitu juga juga menyapa Panji TV dalam santun katanya ya. Kang Argo Arum masih stay home di sana, ya. Gimana kabarnya kali gasing, Kang Argo? Apakah masih ada durian kah di sana? <laughs> Ini tadi aku beli makan durian kali gasing juga, ya. Tadi di jalan Bantul tadi satu berapa itu, bro? Oh, mau Banyak, buah. Berarti ini musim panen ini ya, Bang ya? Bang Hargo harum. Punya Kang Hargo itu masih banyak kayak ini? <laughs> Kalau banyak nanti serbu. <laughs> kumpung konten mancingnya lagi ikannya nggak nafsu makan ini Kang Argo kita grebek rumahnya Kang Argo yuk kali ya oh itu juga pulang mancing itu bro ini itu tadi bawa corang laut juga itu palingnya sampai rumah nanti sekitar 30 menit nyampe enggak, bro? nggak bro? Gak nyampe ya? Tiga ya, 30 menit. Ini apa misi waktu luang kita sambil perjalanan pulang sambil live streaming itu. Buahnya segar bro, mantap. penasaran ya ini kita sudah sampai miring road ya bro ya dua ya. ring road di diguyur hujan lur ring road selatan ya sekedar informasi nih ya Buat Kawan-kawan yang mau keluar rumah ya, Ring Road Selatan sekarang hujan ini ya. Padahal tadi jarang pantul belum begitu masuk. Ring Road Selatan hujan mengguyur lumayan ya lor. Bisa dilihat ya di depan itu. Hujannya rintik-rintik. Tapi cukup jelas juga ini ya teman-teman oh, okay. oke. kita mampir dulu di minimarket. Minimarket apa pojoknya ini? Nah, kalau di sini agak terang, bro, di depan minimarket, ya. apa sih tu topi. topi saya bundar Halo Dulurku, ganteng ganteng Mak ya buat burung Sultan Top Ya sudah mampir di rumahnya, dah penasaran Iya ini lagi mampir ke minimarket dulu ya banyak yang di rumah request minta beliin jajan ini Jogja selat, ring road selatan ya ini hujan mampir tapi kok gak mudun loha ya ini yang turun master busnya ini saya cuman jadi penumpang aja di sebelahnya goung 77 menyapa burung ke Santok dalam santun dan Melambaikan tangannya ya yang nyupirin lagi belanja kita nungguin di mobil Mancing malah hujan. Ya, burung tulintak tulintop sudah menyapa. Arum apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Ya. dan Bisa mas? Apa kabar? Bisa apa sama burung tulintop ya? Terus, teman-teman, mudah-mudahan koneksinya aman. Alhamdulillah, sehat bosku. Atau kang arbarum tujuh tujuh ya. kurung sultan masih stay home di sana ya. Oke, terima kasih ya buat kurung sultan. Ya. Baik, selamat malam Bang Oz ya Selamat malam juga ya Bang Aliku juga menyapa burung Sultan Top ya Saya kasih jaket dulu ya Oke ya Buat Bang Ali sudah saya kasih jaket ya Alhamdulillah Kang Argo harum burung Sultan Top ya Bang Ali ya Argo harum 77 ya Menyapa Kang Argo harum 77 ya Udah saya kasih jahit kok ya Udah saya kasih jahit Bang Alif baik apa kabar Disama, Disapa sama burung Sultan top ya Ini malah si bosnya lama ini. Dan sama slok Disapa sama Bang Alif ya Bang Ali, malam apa kabar desa Pak Sama Arbarung tujuh ya? Suruh sultan top kabar baik abangku salam santun ya kata Bang Alif oh, baik Alif baik baik Oke okay, itu yang habis belanja sudah keluar ya. Alhamdulillah Bang Alif Baik kata burung Sultan top ya Oke kita lanjut perjalanan pulang ya teman-teman ya kita juga selesai nih ya kita lanjut perjalanan pulang masih ditemani air hujan Oke, lanjut menyusuri hujan itu oh, tante-tante pakai tisu <laughs> kayak akuarium ya kalau di dalam mobil hujan-hujan jadi kayak ikan cupang. Mobilnya, hmm? <laughs> ya, nyucinya kalau ada air hujan gitu <laughs> aja. Kalau nggak ada hujan nggak bisa diguci. Kayaknya ini merata, Bro, hujannya, Bro. enggak kelihatan, bro. Gelap-gelapan, teman-teman. Ibu, wow, wow, wow. tuh airnya naik-naik gitu, teman-teman. Kalau -teman. udah jalan gini, ya bisa, Oh jadaku kurang oke, oke santai aja bang Ardo Aman-aman Burung Sultan top, amin Aku Aron itu burung bilang amin, ya oke ya oh, itu kenapa sih pakai motor macet gitu kali ya bikin support ya buat kang argo ya. Kalau ada HP jadul kang argo bikin akun support, kasih satu video bekan di rumah ya pakai wifi gitu ya Tapi yang akun support kalau buat negatif itu jangan dipakai buat Nah, klikin akun orang kok, oh. nanti otomatis jadi bergantian kalau habis videonya. Rio polir agak, Oke, tak padan deh si layar Rio, rasa ini. Nah ini kita, nindak satu kan, kita <laughs> tiga yang sabar bos punya wajah itu belum ada papanya itu masih indil-indil pada hilang terus enggak masalah tapi ya berjuang kalau punya orang juga mantap itu sebenarnya emang semuanya sih ketika udah di atas itu emang rata-rata CT -rata nya itu yang sulit terkejar ya sering sering lepas aja Kang Argo untuk mengejar CT ya kalau untuk mengejar CT sering-sering live walaupun nanti standkan aja HP-nya biar banget kalau ada teman yang mampir gitu ya apa yang ditarik lagi Kang Argo belum dibaca dan ditarik Ini hujannya merata. Ini takut, taruh di dua HP terus tiap hari. Iya, soalnya kalau nggak begitu, nanti kerepotan ya. Apalagi kalau kayak saya ini sekarang udah nggak ada wifi itu repot sekali, nggak kayak kemarin itu. Sekarang kita ngambil ngandelin pakai petai itu agak berat. Ini kalau di rumah ini koneksinya bagus banget kalau di luar ini. Cuma nanti kalau nyampe rumah, sinyalnya itu dua gue ada yang hilang-hilang gitu. gara-gara apa itu? kena CR dulu oh. pernah kena CR Kang Argo. Oh, yang itu ya yang ada apa original itu ya? akun utama itu gak boleh untuk bales yang bang maaf bang saya pemula ah alesan bang Alif, master bilang pemula ya kalau akun utama sih kalau aku, aku sendiri tetap tak pakai buat bales ya kan intinya yang kita butuhkan kan di akun utama ya tapi kalau akun utama usahakan ngamankan durasi dulu aja jadi walaupun teman gak terus balas suka nggak usah diunsuk kita tunggu aja. Ini kalau akun support kan buat ngejar CT itu, itu rata-rata youtuber-youtuber yang naik itu kebanyakan itu yang tidak meledak tingkat keviralannya itu kan pasti punya akun support semua buat ngejar cp-nya orang akun yang besar aja itu nggak cukup satu ya akunnya banyak Kita udah masuk ring road barat nih. Uh, ada bus atau truk tuh di belakang. penerbang belum master saya cuma upload gitu aja ya siapa tahu kaya Ayo bisa menghibur teman-teman Bang host, ya. salam santun. tak saya itu punya kuat. saya itu enggak berkembang, susah sekali ya. Karena saya itu enggak begitu berpengalaman juga sih ya di bidang YouTube. Ya, ya cuma hobi aja ya. Kalau saya, itu cara pengelolaannya juga belum begitu menguasai ya, cuman ya usahakan semaksimal mungkin sebisa kita ya. Nyawang Kang Garut Jawa ya, siapa ya? Assalamualaikum salam santun buat semuanya, oke ya buat Kang Garut siapanya ya saya kasih jaket dulu ya taksi Oric Amsterdam salam santun hujan ya hos iya ini kehujanan ini ya kehujanan ini mau pulang nih, habis mancing tapi mampir jejen dulu ya minum-minum yang -minum keringan Bang Ali baik gimana nih bisa ditonton sampai ribuan orang gitu salam santun ya betul itu Alif, baik itu bagi dong ilmunya ya Nyawangkang Garut Salam santun ya Siapa sama Argo Arum 777 ya Gimana nih Ini perjalanan mau pulang ya Buat Taksi RDP Habis Dari muat Mancing gimana foto ya taksi arik salam santun dari arqurum77 ya ya buat yang mau ke rumahnya taksi Ar ya sudah dibukakan pintu gerbangnya ya langsung aja di dorong ya ini juga saya sebentar lagi ini. nyampe rumahnya ya Argo Arum 77 ketemu lagi kayak main petak umpet <gifat> Bisa ini ya saksi argo ya Saya masih banyak belajar dari teman-teman senior Jadi bagi saya masih berpikir nol bang Bener bang ya saya bener-bener masih banyak belajar Ya sebenarnya sih kalau itu istilah belajar itu untuk semuanya sih ya karena yang bahkan cengkel besar pun itu kalau kita unggulin juga nggak mau ya rata-rata mereka juga akunya masih belajar juga <laughs> apalagi kayak saya ini yang masih paut gitu ya tak syarik ya haha, iya ya bosku kata argo arum tujuh tujuh ya oke iju iju iju Ayo bosku jalan. Oke, mudah-mudahan nanti nyampe rumah terang nanti ya. Bang Alif menyapa taksi Erik ya. Oke kita sudah nyampe jalan kuriannya. Tuh nanti dulu dong nih lagi dipakai. ya masih jauh, Bentar lagi Gangar warung Ini bentar lagi nyampe rumah ya. Jadi mohon maaf ya nanti kalau nyampe rumah mungkin nah lewat sini bro. Mau lewat sana sih. Oh, belajar mas, belajar nyari. Wah <lakes> oh, iya ya betul betul betul sudah. <guluh> Dapat ya kalau kayak saya itu untuk nyari dolarnya itu masih taksiar punya pak alif baik salam santun ngopi ngopi ngopi ya taksiar juga sudah menurunkan pintu gerbangnya ya langsung didorong ya Lur ya argwarum 77 godian itu yo iya jalan godian ini udah masuk jalan kampung sih udah arah ke rumah ini Kang Ardo ini kita lagi nyampe tapi karena ini banyak motor dan genangan air ya nggak bisa kenteng takut menangin orang yang pakai motor nanti kasihan soalnya nih si bosnya nyopirnya juga santai gitu Santuy galanya, katanya bang pusir santuy. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan pulang Saya penasaran Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga diberi kesehatan selalu di sana ya, Dan dimudahkan dalam mencari rezekinya ya Yang belum jodoh, punya jodoh semoga cepat dikasih jodoh ya Saya juga nggak tahu Laguku banyak penontonnya bang aku cuma apa itu, itu. cuma sering ngunjungin live-nya teman-teman ya karena sambil jalan ini biasanya susah ini dan juga sangat terima kasih ya pada teman-teman bisa saling support iya betul ya bang Kang Alif ya waduh jalannya ini terhambat teman-teman ada mobil di depan itu nggak tahu itu mau kemana itu mohon Oh, mau masuk gang itu mau oh, ada mobil di depan ya okay, terima kasih ya teman-teman yang sudah mampir ke tempat saya penasaran karena ini posisinya hujan saya harus turun dari mobil nanti HPnya mati lain kali kita sambung lagi ya teman-teman ya. oke okay, cukup sampai di sini. terima kasih buat yang sudah mampir ke tempatnya cak penasaran dan tidak murang rasa hormat ya baik saya kira cukup sampai di sini nih dulu levelnya cak penasaran dan sampai jumpa di video berikutnya ya ini matinya gimana nih